Lindong dan selusin ahli klan darah iblis hiu berhadapan di langit di atas laut. Suasananya sangat tegang. Dan dinginnya es mengalir di semua mata mereka. Para ahli dari klan Blood Demon Shark ini biasanya sangat sombong. Tidak mungkin untuk menghitung berapa banyak nyawa yang telah diambil oleh tangan mereka. Karena itu, mereka semua sangat kejam dan ganas. Namun, Lindong juga bukan orang suci. Belum lama ini, dia telah mengalahkan setengah langkah ahli tahap kematian mendalam sampai yang terakhir hampir menjadi tongkat manusia. Kekejaman dalam tulangnya hanya bisa lebih besar dari anggota klan darah iblis Hiu ini. Bentrokan antara dua pihak yang niscaya tidak akan menyerah satu sama lain. Brat, apakah kamu yakin bahwa kamu ingin menjadi musuh klan Blood Demon Shark aku? Percayalah padaku, ini adalah tindakan yang sangat bodoh. Ekspresi Komandan Sia berubah menjadi gelap dan serius. Namun, nadanya jelas sedikit lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tampaknya setelah pertukaran singkat sebelumnya, dia juga mengerti bahwa itu tidak semudah yang dia bayangkan untuk menghabisi Lindung ini. Aku tidak ingin menjadi musuh dengan orang lain. Namun, aku juga tidak ingin diganggu oleh orang lain. Petik 2. Mata Lindung menatap Komandan Sia yang tampak suram. Kilatan dingin di matanya tampaknya sedikit melemah. Aku secara alami telah mendengar nama besar klan bangsawanmu. Aku tidak ingin tahu apa misi yang sedang kamu lakukan sekarang. Namun, tolong jangan mengganggu perjalanan aku. Aku juga memiliki beberapa hal yang mendesak untuk diperhatikan. Petik 2. Kenapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Kami tidak akan saling mengganggu dan mundur selangkah. Kita masing-masing akan mengurus bisnis kita sendiri. Apa yang kamu katakan, mata komandan Siam menyipit, mata merah gelap itu tampak agak menakutkan Dia bertemu dengan tatapan lindung saat matanya sedikit berkedip Beberapa saat kemudian, aura jahat yang menutupi tubuhnya sangat berkurang Ketika senyum muncul di wajahnya yang gelap dan serius Teman ini benar, kami memang sedikit nekat sebelumnya Dari kelihatannya, kamu mungkin bukan orang yang kita cari Senyum yang agak ramah muncul di wajah Lindong saat dia mendengar ini. Namun, ada jejak kehati hatian tambahan di hatinya. Perubahan Komandan Sia ini memang agak terlalu aneh. Bisakah aku pergi sekarang? Lindong tersenyum ketika dia bertanya. Silakan lakukan. Komandan Sia tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Para ahli klan Blood di Manshark di sekitarnya ragu-ragu sejenak. Sebelum menarik aura jahat mereka. Terima kasih banyak. Lindong menangkupkan kedua tangannya tanpa basa-basi lagi. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi lampu hijau yang melesat ke kejauhan. Namun, kilatan dingin berkedip di matanya saat punggungnya menghadap komandan Sia. Dia sadar bahwa perubahan mendadak komandan Sia ini pasti berarti bahwa yang terakhir memiliki beberapa skema di lengan bajunya. Namun, Lindong saat ini tidak dapat mengatakan apa yang dipikirkan komandan Sia ini. Kubunya berubah menjadi kilatan cahaya hijau yang dengan cepat menghilang ke kejauhan. Komandan sia, apakah kita hanya akan membiarkannya pergi? Seorang ahli klan darah iblis hiu tidak bisa membantu, tetapi bertanya setelah lindung menghilang ke kejauhan. "Biarkan dia pergi," wajah komandan sia segera mengungkapkan aura menyeramkan setelah mendengar kata-kata itu. Dia tertawa dengan suara gelap dan dingin. Pertama kali bocah ini bertemu dengan kita adalah tujuh hari yang lalu. Namun, dia masih di sini setelah tujuh hari. Bagian laut ini tandus. Mengapa dia tetap di tempat sepi yang terkutuk ini selama tujuh hari? Jangan bilang itu untuk bersenang-senang. Komandan Sia berarti itu. Orang yang menyelamatkan Mulingshan kemungkinan besar adalah dia. Mata Komandan Sia berbisa saat dia berkata, Kenapa kamu membiarkannya pergi? Seseorang bertanya dengan heran. Itu karena aku tidak percaya untuk mempertahankannya komandan Sia menjawab dengan suara Acuh Tak Acuh matanya melihat ke arah kemana lindung menuju dan berkata meskipun orang itu mungkin tampak hanya sebagai praktisi tahap awal mendalam kehidupan kekuatan bertarungnya sebanding dengan praktisi tahap mendalam kehidupan awal bahkan jika aku berusaha keras dan menyerangnya aku tidak akan bisa menahannya di sini bahkan jika aku muncul sebagai pemenang petik 2. apa yang harus kita lakukan selanjutnya heh Mencoba melarikan diri dari klan Blood Demon Shark aku di laut tidak akan mudah. Aku sudah menggunakan teknik mencari hiu darah padanya. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Selain itu, segera kirimkan informasi ini ke pimpinan seksi lainnya. Minta mereka untuk bergegas. Aku hanya akan memiliki keyakinan mutlak untuk menangkap orang ini setelah mereka tiba. Petik 2. Dimengerti. Pakar klan Blood Demon Shark sekitarnya segera menjawab setelah mendengar perintah Komandan Sia. Setelah itu, tubuh mereka tenggelam ke dalam air. Segera setelah itu, banyak gelombang sonik diam-diam menyebar dengan kecepatan kilat di dalam air. Bodoh yang tidak tahu batasnya. Beraninya kamu ikut campur dalam masalah klan Blood Demon Shark aku. Selanjutnya, aku akan memberi tahu kamu siapa yang kamu tidak mampu untuk menyinggung dalam caotik dimensi ini. Petik 2, mata komandan sia melihat ke arah kemana Lindung menuju sementara dia bergumam. Ekspresi kejam melintas di matanya. Lampu hijau melesat menembus langit. Namun, ekspresi Lindung tidak tampak santai. Sebaliknya, itu agak suram. Dia melirik area di belakangnya saat dia dengan lembut mengepalkan tangannya. Orang itu, mungkinkah dia benar-benar membiarkanku pergi seperti ini? Kamu sedang diikuti. Jawab Yan dengan suara samar. Apa? Lindong segera khawatir setelah mendengar ini. Matanya menyapu sekelilingnya, tetapi tidak melihat sosok manusia atau merasakan kehadiran apapun. Itu harus menjadi metode pelacakan yang unik dari klan Blood Demon Shark. Mereka ada di dasar laut. Yan mengingatkan, Lindong menurunkan kepalanya saat lampu hijau melonjak di matanya. Sepertinya penglihatannya langsung menembus laut. Dia bisa melihat cahaya berdarah sangat kabur yang dengan cepat berenang ke arahnya di dasar laut. Orang itu seharusnya merasakan kekuatanmu. Ia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menangkap kamu sendirian. Tindakannya ini hanyalah upaya untuk membuat kamu mengecewakan penjaga kamu. Dia akan mengepung dan menangkapmu begitu bala bantuan tiba, kata Yan. Kilatan dingin melonjak dalam mata Lindong. Dia menyadari bahwa selain komandan Sia. Unit klan Blood Demon Shark ini memiliki 10 ahli lain yang telah mencapai tahap awal mendalam kehidupan. Jika mereka bergandengan tangan, itu memang akan menghasilkan kesulitan yang sangat merepotkan bagi Lindong. Bisakah kamu menghapus hal yang memungkinkan mereka untuk mengikuti kita? Tanya Lindong, ini akan sangat merepotkan. Teknik pelacakan klan darah Iblis Hiu memiliki aspek uniknya sendiri. Jawab Yan, Lindong mengerutkan bibirnya. Saat kilatan sengit melintas di matanya, jika ini masalahnya, sepertinya dia hanya bisa bertindak dan melenyapkan mereka. Saudara Lindong, kamu sedang diikuti oleh mereka. Suara Mulingshan tiba-tiba muncul dari Burning Sky Cauldron, sementara Lindong sedang berbicara dengan Yan di benaknya. Karena Lindong tidak menghalangi akal sehatnya, dia bisa merasakan semua yang terjadi di dunia luar. Ya, Lindong mengangguk. Mu Ling Shan berasal dari suku iblis laut. Itu tidak aneh baginya untuk dapat mendeteksi Klan Blood di melacak mereka, meskipun Lindung telah gagal melakukannya. Karena kita tidak bisa melarikan diri dari mereka, kita hanya bisa menyerang. Lindung berkata dengan lembut, Mu Ling Shan, yang berada di dalam Burning Sky Cauldron, terdiam sesaat. Dia sadar bahwa dia tampaknya telah membawa masalah pada Lindung. Suaranya sekali lagi dipancarkan beberapa saat kemudian. Saudara Lindong, jika kamu ingin bertarung dengan mereka, aku dapat meminjamkan. Live death Coffin Cover, aku. Petik 2, Lindong bisa merasakan burning sky cauldron di lengan bajunya gemetar setelah kata-katanya terdengar. Segera setelah itu, cahaya hitam keluar dengan cepat. Itu berubah menjadi penutup peti mati hitam yang sangat tebal di depan Lindong. Riak yang sangat menakutkan muncul dari penutup peti mati. Lindong menatap live death coffin cover di depannya. Dan sedikit terkejut. Dia tidak pernah berharap bahwa Mu Mulingshan ini memiliki kepercayaan yang begitu besar padanya. Jika harta seperti itu terungkap, itu akan berakhir dengan menarik serangan para ahli gila yang tak terhitung jumlahnya. Ya, namun, Lindong tidak ragu. Dia jelas menyadari bahwa dia akan merasa sakit untuk menghadapi ahli tahap mendalam-mendalam kehidupan dan 10 ahli tahap awal mendalam hidup. Namun, jika dia memiliki peti mati kematian yang membantunya, segalanya pasti akan jauh lebih mudah. Karena memang begitu, tangan lindung menyentuh life death coffin cover. Dia bisa dengan jelas merasakan perlawanan yang dipancarkan dari dalamnya ketika dia mengulurkan tangannya. Namun, sebuah pemikiran dengan cepat dipancarkan dari dalam burning sky cauldron, yang menghilangkan perlawanan ini. Jelas, Mulingshan telah melakukan intervensi. Tangan lindung menyentuh life death coffin cover. Setelah itu, dia mengangkatnya dan meletakkannya di punggungnya. Mulutnya membentuk senyuman, senyum yang berbahaya dan penuh keganasan. Kalau begitu, kita harus menyerang dulu sebelum mereka memiliki kesempatan untuk berkumpul. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya, babak 904, pembantaian, guyuran, selusin hiu darah dengan cepat berenang melintasi permukaan laut. Ada selusin ahli klan Blood Demon Shark tentang hiu darah ini, yang tatapannya terus-menerus bola balik. Pemimpin skuadron, kami telah menerima beberapa berita. Seorang ahli klan darah iblis hiu tiba-tiba mengulurkan tangannya dari air. Dia menatap seorang pria dengan hidung bengkok di bagian depan. Sambil berbicara dengan suara keras. Ada apa? Pria berhidung bengkok itu menoleh setelah mendengar kata-kata itu. Komandan Sia mengatakan bahwa dia telah menemukan target. Dan telah menggunakan teknik pelacakan di atasnya. Oh, jadi dia sudah menemukannya ya? Periksa lokasi orang itu. Joy melintas di mata pria hidung bengkok itu ketika dia buru-buru berkata. Seseorang dengan cepat mengeluarkan piring skala merah gelap. Cahaya mengalir di atasnya. Pada saat ini, ada titik merah yang berkedip di piring skala. Eh, orang itu melihat titik merah yang berkedip dan tanpa sadar berseru, "Ada apa?" Pria berhidung bengkok itu mengerutkan alisnya dan bertanya, "Posisi orang itu tampaknya sangat dekat dengan kita. Tunggu, dia dengan cepat mendekati kita." Pakar klan darah iblis hiu berseru, "Mereka menuju tepat untuk kita, hehe, sama baiknya." Ini adalah pahala yang disampaikan tepat ke depan pintu rumah kami. Mulut pria hidung bengkok itu terbelah membentuk senyum dingin yang menyeramkan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tertentu. Sebelum berteriak dengan keras, semua orang tetap waspada. Pasti akan ada hadiah untuk kalian semua begitu kita menyelesaikan misi kita. Petik 2. Dimengerti. Anggota-anggota skuadron kecil ini dari klan Blood Demon Shark di sekitarnya buru-buru menjawab setelah mendengar kata-kata ini. Mereka mengepalkan tangan mereka ketika Trisula yang mengeluarkan cahaya dingin menyala dan muncul. Swoosh! Tiba-tiba suara angin yang berhembus muncul dari permukaan laut tak lama setelah mereka melakukan persiapan. Selanjutnya, lampu hijau datang bergegas. Pada akhirnya, itu berubah menjadi sosok kurus yang muncul dalam pemandangan skuadron klan Blood Demon Shark kecil ini. Haha, sepertinya aku sudah menemukan tempat yang tepat. Lindung memandang skuadron kecil ini dari klan Blood Demon Shark yang telah muncul di depannya. Saat dia tanpa sadar tersenyum. Brat, kamu benar-benar menerobos ke neraka. Sejak kamu datang, jangan pernah berpikir untuk pergi. Petik 2 Wajah pria hidung bengkok itu berisi senyum dingin ketika dia menatap Lindong. Segera, ekspresi kejam melintas di matanya saat dia melambaikan tangannya. Tangkap dia, Bang. Selusin ahli yang agak kuat di belakang pria berhidung bengkok itu berlari ke depan setelah dia berteriak. Trisula tajam disertai oleh cahaya berdarah lebat saat mereka langsung menusuk ke titik-titik fatal di sekitar tubuh Lindong. Aku di sini bukan untuk menerobos ke neraka. Sebaliknya, aku di sini untuk mengantar kamu semua ke sana. Petik 2, Lindong memandang para ahli klan darah iblis hiu ini, yang telah melepaskan pukulan mematikan saat mereka menyerang. Namun, senyum lembut muncul di wajahnya. Dia segera mengulurkan tangannya, dan meraih live death coffin cover yang sangat besar di belakangnya, ketika tubuhnya berubah menjadi kilatan lampu hijau yang tiba-tiba bergegas ke depan. Swoosh! Kilatan lampu hijau seperti kilat, itu menyapu melewati selusin ahli klan darah Iblis Hiu pada kecepatan yang tak terlukiskan. Suara tersembunyi yang rendah dan dalam teredam bergema saat itu juga. Tubuh lindung muncul di belakang selusin ahli klan darah Iblis Hiu. Setelah itu, dia berjalan menuju pria hidung bengkok tanpa melihat ke belakang. Setelah dia mengambil langkah ke sepuluh. Tubuh para ahli klan darah iblis hiu itu mulai berubah abu-abu kusam dengan kecepatan yang mencengangkan. Kekuatan hidup mereka telah sepenuhnya terputus pada saat ini. Guyuran, sosok manusia jatuh dari udara ke laut. Kegigihan dan kegembiraan dari saat mereka masih hidup masih melekat di wajah mereka. Sebuah pemandangan yang agak aneh. Jelas, kekuatan hidup mereka telah terputus terlalu cepat. Sehingga bahkan kengerian sebelum kematian mereka tidak dapat muncul di wajah mereka. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Pria hidung bengkok itu sangat ngeri dengan adegan ini. Sehingga murid-muridnya berkontraksi dengan erat. Hanya pada saat inilah dia mengerti. Orang yang muncul di depan mereka bukanlah seorang frebi. Tetapi seorang dewa kematian sejati. Maaf, ini salahmu karena ingin membunuhku. Lindong tersenyum sedikit ke arah pria hidung bengkok itu. Cahaya hitam redup mengalir di penutup peti hitam pekat saat dia dengan lembut mengangkatnya. Bang, ekspresi pria hidung bengkok itu berubah drastis. Dia membanting kakinya ke hiu darah di bawahnya. Saat itu membuka mulut raksasa yang mengerikan dan melompat ke langit sebelum menggigit Lindong. Pria hidung bengkok, di sisi lain, sudah melarikan diri dari hiu darah dan mencoba untuk tenggelam ke dalam air. Orang ini sangat kuat, sepertinya aku sendiri tidak akan bisa mengalahkannya. Aku hanya bisa mengumpulkan yang lain. Keengganan dan keganasan melintas di mata pria hidung bengkok itu ketika dia akan tenggelam ke laut. Temanmu semua sudah mati, tidak baik menjadi satu-satunya yang selamat. Bukan. Petik dua. Namun, tawa tiba-tiba terdengar di samping si hidung bengkok, dan murid-muridnya langsung berkontraksi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dan tepat pada waktunya untuk melihat penutup peti mati hitam dengan kasar menabraknya sambil disertai dengan kematian seperti riak. Bang, Mayestik Yuan Power melonjak keluar dari dalam tubuh pria hidung bengkok itu tanpa kendali. Namun, penutup peti mati hitam benar-benar mengabaikan ini. Dan terus diayunkan ke bawah. Ledakan, sekali lagi terdengar suara teredam. Penutup peti mati hitam tertutupi oleh cahaya hitam yang mendarat di tubuh lelaki berhidung bengkok itu ketika air laut segera meledak. Tiang air besar seribu kaki menerjang ke arah langit saat gelombang maut menerpa tubuh manusia hidung bengkok itu seperti pisau panas menembus mentega. Ur, seteguk darah hitam menyembur keluar dari mulut pria hidung bengkok itu yang wajahnya dipenuhi kengerian. Selanjutnya. Pemandangan di depan matanya dengan cepat berubah menjadi kegelapan. Kekuatan hidup di dalam tubuhnya dengan cepat terputus oleh fluktuasi mematikan yang telah menyerang tubuhnya. Sementara Life Key di dalam tubuhnya kehilangan semua sifat pemulihannya. Kehidupan mati. Tutup peti mati. Mengapa itu ada di tangannya? Ini adalah pikiran terakhir pria hidung bengkok itu ketika kekuatan hidupnya benar-benar menghilang. Lindong berdiri di udara. Matanya menatap acuh Tak Acuh pada pria hidung bengkok itu, yang kekuatan hidupnya telah benar-benar terputus. Segera setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan menatap life death coffin cover di tangannya, ketika kekaguman tanpa sadar melintas di matanya. Kemungkinan burning sky kalau miliknya hanya akan bisa dibandingkan dengan kehebatan destruktif dari life coffin cover ini setelah gerbang langit terbakar, disempurnakan. Yan di mana skuadron klan Blood Demon Shark kecil kedua terdekat. Lindong sekali lagi mengangkat kepalanya setelah menyelesaikan skuadron kecil klan Blood Demon Shark ini, saat ia bertanya dalam pikirannya. Arah utara barat, Lindong mengangguk, tanpa basa-basi lagi. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi lampu hijau, yang sekali lagi menyapu. Karena komandan sia itu berencana berurusan dengan Lindong setelah mengumpulkan anak buahnya. Lindong hanya bisa sepenuhnya menghapus semua kaki tangannya di muka. Setengah jam kemudian, di tempat tertentu di bagian barat laut wilayah laut ini, Lindong menundukkan kepalanya dan memandangi wajah ganas skuadron kecil dari klan Blood Demon Shark. Namun, dia hanya tersenyum kecil, tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Dia meraih live death coffin cover dan menyerbu ke bawah. Beberapa menit kemudian, ada selusin mayat abu-abu kusam mengambang di permukaan laut. Bang, Live Dead coffin Cover merilis undulasi aneh saat menabrak pemimpin skuadron kecil klan Blood Demon Shark dengan kecepatan kilat. Kekuatan liar dan keras meletus. Dan sosok itu langsung ditampar ke laut. Itu batal dari semua kehidupan ketika muncul kembali. Ini adalah pemimpin skuadron tahap mendalam kehidupan keempat pertama. Lindong melirik ahli yang sekarang mati dari klan Blood Demon Shark. Dengan senyum acuh tak acuh, tubuhnya sekali lagi bergerak maju tanpa jeda. Pembantaian yang benar-benar tanpa ampun diam-diam diberlakukan di wilayah laut ini. Semua ahli dari klan Blut dimensyar benar-benar kehilangan nyawa mereka dimanapun sosok lampu hijau berlalu. Tak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri dari tangan figur seperti dewa kematian yang kurus ini. Itu benar-benar pesta pembantaian sepihak. Bajingan manusia ini. Di daerah laut tertentu, Komandan Sia memandangi mayat-mayat yang mengambang di permukaan laut. Ekspresinya menjadi luar biasa hijau dengan amarah. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri dan meraung ke langit. Raungannya dipenuhi dengan kepahitan. Komandan Sia, 6 dari 10 pemimpin awal skuadron kecil mendalam kehidupan tahap awal kami telah meninggal di tangan orang itu, apalagi 6 skuadron benar-benar dimusnahkan. Di belakang Komandan Sia adalah seorang pemimpin skuadron yang cukup beruntung untuk bertemu dengan para bekas. Namun, kulitnya saat ini sedikit pucat. Dia sadar bahwa jika bukan karena dia kebetulan berada agak dekat dengan yang pertama, Dewa Kematian itu pasti sudah datang mencarinya. Ini adalah orang ketujuh. Mata Komandan Sia gelap dan dingin. Bahkan suaranya menjadi sedikit serak. Apakah ada yang lain ditemukan? Ekspresi pemimpin skuadron sedikit berubah setelah mendengar kata-kata ini. Dia segera melihat dua pemimpin skuadron lainnya di sampingnya, ketika mulutnya tanpa sadar menjadi sedikit kering. Sekarang, dia tampaknya telah menghabisi semua skuadron selain beberapa dari kita di sini. Komandan Sia, apa yang harus kita lakukan? Pemimpin skuadron lain berbicara dengan cara yang agak ketakutan. Haruskah kita mengalahkan mundur sementara dan memanggil beberapa bala bantuan dari klan Seseorang menyarankan dengan hati-hati Bang, namun Komandan Sia yang tampak galak melemparkan pukulan ke kepala orang itu ketika kata-kata yang terakhir terdengar Itu langsung mengirimnya terbang lebih dari seribu kaki jauhnya Bocah itu sudah berhenti Ikuti aku Aku pribadi harus menghancurkan kepala bajingan kecil ini Aku akan melumpuhkan siapapun yang berani menyarankan untuk mundur. Petik 2. Komandan wajah sia dipenuhi dengan aura gelap dan jahat. Para ahli klan darah iblis hiu yang tersisa buru-buru mengangguk setelah mendengar kata-katanya yang tanpa ampun. Tak satu pun dari mereka yang berani mengatakan hal lain. Bajingan. Aku pasti akan membuatmu menderita nasib lebih buruk daripada kematian begitu kamu mendarat di tangan komandan ini. Komandan sia melambaikan tangannya. Saat hiu darah di bawah kakinya langsung bersiul ke depan, lusinan ahli klan darah iblis hiu buru-buru mengikuti di belakangnya. Mereka hanya bepergian selama lebih dari 10 menit kali ini. Sebelum akhirnya mereka berhenti, segera setelah itu banyak pasang mata terangkat. Ketika mereka melihat permukaan laut di depan mereka, seorang pria muda kurus dengan penutup peti mati hitam besar berdiri di sana. Ketika dia menatap mereka di hadapan senyumnya.